Pada bagian ini kita akan berburu cendramata khas Labuan Bajo. Kopi Flores Manggarai Dalam ajang Indonesia Cuping Kontes tahun 2015, pecinta kopi speciality Indonesia menobatkan kopi ini sebagai kopi terbaik di Indonesia. Ikan Cara Ikan berbentuk pipih ini sepintas mirip ikan barunan. ikan cara kering dan nasi hangat plus sambal sangat nikmat. Ribok manggarai, salah satu camilan yang terbuat dari tepung jagung atau beras cocok untuk teman kopi ataupun minum teh. Roti Kompiang Pertama kali dicetuskan oleh Ki Guang Disebut sebagai kue Buang Bing atau kue Guang yang akhirnya menjadi kumpiang atau kumpia. Songke Manggarai umumnya digunakan untuk acara adat, antara lain saat kenduri atau penti membuka ladang atau randang hingga saat musyawarah atau nempung. Motifnya beragam, ada motif sui, motif mata manuk, motif wila, dan sebagainya. fungsi mata sebagai kenang-kenangan <SILENCIO> atau pengingat suatu momen <SILENCIO> juga untuk mengingatkan suatu tempat yang pernah kita kunjungi <SILENCIO> Saat ini kita memasuki tempat pembelian jendera mata di Pulau Komodo. Dipilih, dipilih, dipilih. Sayang anak Sayang anak